Gong si Ferday, okay, oke halo positive people. Jadi saat ini tim dari Peduli Sama sudah berada di Tangerang Banten, tepatnya di desa Kampung Kampung Baru, di mana di sini masyarakatnya itu mayoritas bekerjanya sebagai nelayan. Tim sempat survei dan mendapat bahwa di sini lokasi memang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan dan akhir apalagi sudah mau tahun baru Imlek dan masyarakat sini kebetulan mereka orang Tiang semua dan memang mereka butuh uluran tangan dari kita. Senggik. Uh, kita mau menyalurkan hari ini di Kampung Baru Tangerang uh, Banten. Halo, saat ini teman dulu bersama berada di Kampung Kebun Baru. Kampung Kebun Baru. Di, di sini warga mulia. Oke, di sini dengan bapak siapa nih pak? Salam. Ketua Bapak RW. Salam, ketua RW. Jadi Bapak Salam ini selaku ketua RW di sini. Nah, Pak Salam saya mau nanya nih di sini ya. masyarakatnya itu uh, pekerjaannya sebagai apa nih, Pak? Kebanyakan tani. Tani. Iya. Bahkan juga ada yang yang nelayan lah. Nelayan. Pagi atau malam mereka cari udang, cari ikan untuk dijual. Memang uh, mayoritas dibawa bawah garis rata-rata. Nah, pada saat waktu itu Gimana nih, dengar kabar kalau kita ada pembagian di sini, apalagi udah mendekat-dekat Imlek kayak gini. Sisi mereka sangat-sangat uh, berkesan dan bahagia dengan bantuan, bantuan dari donatur gitu. Tanpa donatur, ya mereka juga ya, seperti tadi, memang dibawa garis rata kehidupannya. Hanya mengandalkan, uh, yang saya bilang tadi, tani, nelayan. Jadi memang uh, 90 persen memang sangat-sangat minim ya gitu. Memang kita akui ya, semenjak adanya COVID ini memang terutama kita di dalam usaha itu agak sekulit. Mata pencarian laki suami saya itu ngejala Pak, ngejala ikan, ikan belanak. Di sini tuh gimana ya, nyeritainya ya. Kalau masalah ekonomi di sini tuh minim banget. Jadi kalau seandainya di sini ada pembagian begini mereka senang jadi kayak ngebantu, ngebantu banget. Ngebantu banget karena mayoritasnya di sini tuh dari mata pencarian mereka tuh nggak. Apa ya, pabrik tuh kayaknya di sini tuh, kerja di pabrik tuh kayaknya jarang banget dah. Masyarakat sini memang kita tahu sendiri ya bagian, katakan bagian kecil, banyak yang dibawa rendah semua lah. Orang-orang turunan sini. Ya kerjanya kan paling di laut juga kan, kita kan paling nelayan. Jaring ikan, ya ada sebagian petani juga. Memang daerah sini tuh belum ada industri. Belum masuk-masuk pabrik itu. Karena memang kita daerah sini tuh nggak dibolehkan gitu. Di sini tuh tanah tuh, nggak semua tanah tuh mereka punya sendiri. Yang saya tahu ya, yang saya tahu masih banyak apa sih, numpang di kebun-kebun orang gitu. Buat buat mereka hidup lah gitu. Ini rumah saya, Pak. Ini rumah saya. Ini nih. Nih. Tuh, itu yang diwareng hitam, itu ikan belanak, Pak, kalau Bapak mau tahu. Ya saya juga sebagai warga sini, terutama ya saya mau ucapkan terima kasih ke ya, Bapak, ya khususnya para donatur lah. Yang masih peduli kepada kami, khususnya dari Marga Mulia Kampung-Kumpung Baru, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga ke Minggu 102 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas.